Trisno Kui, rakoyo Instagram, sing diklik langsung oleh ati. Duh gusti, no pogula Rakuat print, ati iki, pas de. Ayungu tenanan tenan ora editan semua aku kedana pancen salahku dewe ra ono sanggani aku angin bufo, ketika semuanya rasa begitu abot, ku coba untuk tetap. Saat cinta hmm. ini Saat cinta ini Terasa aku salahku dewe ra tak nu sing ngongkon apot sanggane aku angil buvo ketika semuanya terasa begitu Saat cinta ini